Oke, semoga beruntung Dan kita lanjut saja ke videonya Let's go Ini adalah kelanjutan dari episode ke-6 Bagi kalian semua yang belum menonton episode 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6 Kalian wajib untuk menonton episode tersebut Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya seperti apa Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6 kita lanjut aja ke dalam episode ketujuh ini, gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar. Kita lanjut aja ke dalam episode ketujuhnya. Let's go. Oke, okay, sekarang ada di dalam rumah. Ya udah, aku bakal ngecek ngecek bunganya ya. Oh, kamu bisa nggak ngocek ngecek bunganya? Oh tentu bisa ini mahal yang sangat-sangat gampang gitu cuman kocek-kocek doang gitu Awas loh kalau sampai gagal eh nggak bakal gagal pokoknya 100% berhasil udah aku bakal kocek-kocek dulu ya bakal kocek-kocek di mana aku bakal kocek-kocek di pojok sana aja Oke siap, bos yaudah kamu sekarang ke sana oke siap Oke ini aku udah punya rancangan-rancangan nih -rancangan. ya udah Aku bakal kocok-kocok dulu. Wah, anjay nyiprat-nyiprat. Widih, ini mah kocokan apa anjay bisa nyiprat-nyiprat gini. <tuh> ya aku kocek-kocek lagi. Semoga berhasil ya. Uh, ini terlalu penuh ini. Wah, wow, gila sampai muncrat-muncrat. Ah, yeah. Tuh, udah ngerin suaranya. Ah, udah berhasil nih. Wah, mudah-mudahan ini obatnya manjur gitu Udah, aku langsung saja samperin si Kelly Mudah-mudahan berhasil Let's go Nih, bro Hah, apaan ini? Ini obatnya yang tadi Oh, jadinya seperti ini Woi, kok aneh banget ya Yoi dong, ini aku tadi kocok-kocok sampai muncrat-muncrat tau Woi, anjay, lebay banget muncrat-muncrat Ya iya, ini airnya udah penuh Yoi sekarang aku langsung minum nih ya udah sekarang kamu minum aja gimana nih cara minumnya ya seperti biasa kayak minum air biasa gitu oh gitu ya udah aku kocok kocok dulu ya oh boleh serah kamu mau dikocok kocok atau apa oke okay, bentar kocok kocok dulu ah ini nggak muncrat ya iya tadi kan aku udah kurangin airnya makanya nggak muncrat oh gitu ya udah aku kocok kocok lagi ya siap Belum satu, dua, tiga, empat, lima, dah. Oh, udah nih. Sekarang aku bakal minum. Iya, yeah, iya, yeah, silahkan minum. Oke, okay, bentar ya. Aku buka dulu. Ah, mantap! Wih, ini mantap sekali. Ini rasanya. Wih, betul kan? Mantap! Mantap. gimana perasaannya ya perasaannya sih nggak aneh-aneh ya nggak berubah apa-apa gitu ah yang bener-bener eh gimana sih masa kamu nggak percaya kata bapakku ya ini kata bapakku setelah minum air itu bakal sakit perut ah yang bener-bener masa kamu nggak percaya bentar aku merasa ada yang aneh nih Aduh tapi enggak deh nggak jadi Eh gimana sih enggak jelas nih yang lawak mulu. Udah, kita langsung saja ke dokter. Siapa tahu pasti perjalanan kamu mereaksi gitu. Oh, ya udah, kita langsung aja ke dokter. Let's go. Eh tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Woi, tunggu woi. Eh, hey, ada apa? Jadi ini kan kemarin-kemarin itu kamu dan dokter itu bilang bahwa olahraga penting. Apa sekarang langsung ke dokter Gak olahraga dulu? Oh, nggak usah. Kan, itu obat lebih dari penting. Gitu, ah, yang bener-bener. Masa kamu gak percaya sih? Oh, berarti sekarang aku gak boleh olahraga nih. Gak usah, kita langsung saja ke dokter, ya kan? Itu pokoknya obatnya Beh, ajib, jempol lah. Oh, yaudah, kita langsung ke dokter. Let's go! Eh, bentar, tunggu. Tuh, ini sakit perut ini. Yang bener sakit perut Iya, kayaknya ini obat yang tadi itu Brexit sekarang Wah, bagus itu namanya Ah, bagus gimana ini sakit perut Udah, kita paksakan ke dokter Aduh, bentar deh, tunggu deh, ini sakit banget Oke, oke, kamu sekarang tunggu di sini Iya, tunggu ya, sekitar 15 menit lah Oh, oke, aku bakal tunggu Iya, iya, tunggu, tunggu, tunggu Oke, udah yuk, ini udah gak sakit ini cepat banget sakitnya Iya, ini udah sekitar 20 menit lah. Udah jos lah, pokoknya. Oh bener nih, awas loh kalau misalkan sakit lagi di jalan, bikin capek tau gak? Ah, bikin capek. Gimana sih? Kan aku yang capek. Udah kita langsung saja ke dokternya. Oke, siap bos. Sekarang nih, ya iya, emang menunggu apa? Enggak sih, nggak nunggu apa-apa. Yaudah, kita langsung let's go ke sana. Oke, berangkat. Oke okay, kita udah nyampe ke dokternya Wih mantap ini sekarang lagi sepi nih Oh iya berarti kita langsung saja masuk ke dalam ya kan Yo Yoi kita langsung saja masuk Ya untung aja ya sekarang tuh rumah sakit lagi sepi gitu Iya beruntung banget gitu jadi kita bisa cepet-cepet mengetes gitu Yo Yoi yaudah kita langsung saja masuk ke dokternya oke okay? Oke okay, bros laksanakan let's go ke dalam Oke okay, let's go Selamat siang dokter. Eh selamat siang. Ada apa ini? Jadi gini dokter, aku yang kemarin-kemarinnya kemarinnya lagi itu dokter. Oh, yang mengetes itu? Iya betul dokter. Jadi gini, aku mau ngetes lagi nih dokter nih. Mau nggak dokter? Oh, aku mah kapan pun mau. Ya udah, biar istrinya itu tiduran dulu di sana. Oh, udah Eh hey, kamu tiduran dulu di sana. Oke siap laksanakan. Eh, mbaknya ini yang kemarin aku ngomongin Kamu laksanain gak? Hah, yang mana itu dokter? Makan sayur-sayuran, habis itu olahraga Oh, jelas dokter Aku olahraga setiap hari Makan sayuran juga setiap hari Wih, mantap itu Pasti hasilnya bagus Ya, mudah-mudahan aja dokter Ya udah, aku bakal periksa dulu ya Oke, siap dokter Oke, dimulai ya sekarang Oke, siap A, B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 selesai, selesai wih yang benar dokter benar sekali gimana dokter hasilnya hasilnya mantap mantap itu gimana positif wih mantap banget itu wih ayo positif ayo wih mantap sekali terima kasih ya dokter ya udah membantu Yoi ini memang udah tugas ke gitu oh gitu terima kasih ya dokter ya telah memberi tips dan segalanya Iya dokter, terima kasih banget nih Wah jempol pokoknya sebuah dokter Yoi yoi, yo. kamu juga nih mantul juga Kamu nih percaya sama aku Oh tentu percaya dong Oh yaudah dokter, kami berdua pamit dulu ya dokter ya Oh yaudah yaudah Dadah dokter, eh hey, Kelly ayo ikut aku ke sana. Oh oke, okay. aku pamit dulu ya dokter ya Terima kasih dokter, udah mengecekanku Oke okay, singapati-sangati di jalan ya Oke okay, dokter, dadah Dadah ayo tuh ngapain kita kesini ayatok? udah seperti biasa kamu pasti tahu. hah? tahu gimana itu? ya udah tidur aja. oh gitu? ya udah deh ayolah gas kena. nih aku udah tidur. ui cepet banget anjay. yoi dong pengen buru-buru pulang nih udah capek banget nih. oke aku bakal hitung dalam hitungan ketiga kamu harus udah siap. oke siap. satu dua tiga udah siap belum? pasti siap 100% Oke dimulai Perrrr. Oke udah udah udah udah lima jam ini wih udah 5 jam nggak kerasa ya udah lima jam aja ya Iya nih udah kita langsung saja pulang yuk Oh oke oke aku juga udah nggak sabar nih pengen tiduran di rumah beh kalau misalkan tiduran di rumah nih bah rasanya nih jempol banget betul nggak betul udah kita langsung saja pulang yuk Oke siap bosku laksanakan Let's go Oke berangkat ah, akhirnya nyampe juga Oh iya aku mau ngomong sesuatu nih sama kamu nih Woi ngomong apa tuh Coba sekarang aja ngomongnya Eh jangan di sini nggak enak gitu kalau di luar mah Oh berarti kita harus di dalam nih Iya harus di dalam sesuai janjiku Janji apa tuh? Kalau misalkan kamu positif, aku bawa kamu ke suatu tempat yang sangat beajib. Oh gitu? Udah, kita langsung masuk aja yuk. Kita cerita di dalam. Oke, berangkat.